Pembacaan hasil rumusan kelompok 1 sampai dengan 4 yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dian Andi Parmana MSI, kami silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM Kemendagri Ibu Ses maupun Kepala BPSDM Baik dari KL maupun dari Provinsi Dan Kabupaten Kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur Kami mewakili teman-teman dari pusat satu sampai dengan pusat empat, termasuk uh, Bapak pimpinan dari BPSDM regional, didampingi oleh teman-teman Widaswara dan teman-teman dari KL maupun BPSDM masing-masing provinsi, menyampaikan banyak hal terkait dengan rekomendasi dari empat hal yang dibahas di mana sebenarnya persoalannya hampir sama, tetapi saya akan menyampaikan secara detail karena rekomendasi ini adalah suara, inspirasi dari teman-teman BPSDM, Provinsi maupun dari KL. Yang pertama adalah terkait dengan strategi penguatan kompetensi teknis binaan Kemendagri, di mana yang pertama BPSDM Kemendagri sebagai pembina teknis pengembangan kompetensi teknis dan fungsional binaan Kemendagri memperlitaskan pada penyiapan NSPK berupa perangkat pembelajaran, pengembangan kompetensi penum, pedoman penyelenggaraan pedoman pengajaran serta pedoman serta bentuk modul pembelajaran serta NSPK dan perangkat uji kompetensi dalam penyelenggaraan ujika teknis Trantibun tran, Linmas, Dukcapil, Pemdes, PPUPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah yang kedua Pengembangan kompetensi teknis dan uji kompetensi dilakukan melalui skema kolaborasi yang ekonomis, efektif dan efisien, serta bersinergi antara kabupaten/kota, antar provinsi, antar kabupaten/kota di dalam provinsi dan di luar provinsi, antar kabupaten/kota dengan provinsi, antar daerah dengan kementerian lembaga dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, penyusunan program dan kegiatan BPSDM provinsi dan BK. BPSDM Kabupaten Kota diperlataskan pada pengembangan kompetensi teknis Binaan Kemendagri, serta uji kompetensi teknis melalui pemberdayaan LSP-PDN pada 31 BPSDM Provinsi untuk memastikan keterpenuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja kompetensi bagi ASN sesuai dengan fungsi dan standar kompetensi jabatan fungsional Binaan Kementerian Dalam Negeri. Keempat, Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis bagi pegawai SN dan uji kompetensi teknis bagi pejabat fungsional binaan Kemendagri agar diselenggarakan sesuai dengan target peserta sesuai tertuang dalam Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Nomor 050 Garis Miring 3435 Garis Miring SJ tanggal 17 Juni 2022 Hal pedoman program pengembangan Sdm Aparatur Pemdagri Tahun 2023 dengan tetap merujuk pada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah, 5. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis yang menitikberatkan peningkatan keterampilan skill agar menggunakan model pendekatan pembelajaran melalui blended learning dan/atau tatap muka luring. 6. Program pengembangan kompetensi teknis bagi pegawai SN dan uji kompetensi teknis bagi jabatan fungsional pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hendaknya selaras dan konsisten dengan prioritas pembangunan nasional kebijakan pemerintah Kabupaten Kota, selaras dengan konsisten dengan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas masing-masing daerah tercantum dalam RKPD tahun 2023 dan kebijakan pengawasan tahun 2023. Ketujuh, BPSDM Provinsi dan BKPSDM Kabupaten Kota meningkatkan kualitas sarana dan prasarana termasuk ruang perangkat pembelajaran yang memadai, dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis guna menunggu proses pembelajaran yang ekonomis, efisien, efektif, efektif, dan kondusif, serta penguatan kapasitas LSP-PDN Provinsi dalam rangka penyelenggaraan UJK teknis dengan penjaminan mutu dari LSP-PDN Kemendagri. 8. BPSDM Provinsi dan BKPSDM Kabupaten Kota meningkatkan kompetensi pemateri pengajar kompetensi teknis sesuai dengan bidang keahliannya melalui pengikut sertaan para widya suara dan TOT substantif yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan BPSDM Provinsi. Kesembilan, Kemendagri, BPSDM, Dijen Bangda, Dijen Keuangan Daerah, dan Inspektorat diharapkan secara konsisten mengawal BPSDM Provinsi dan BPSDM Provinsi mengawal BKPSDM Kabupaten Kota, mengalokasikan anggaran penguatan kompetensi teknis bagi pegawai ASN, dalam APBD tahun anggaran 2023 sekurang kurangnya 0,34 persen dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang kurangnya 0,16 dan total belanja daerah kabupaten kota sesuai dengan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD kesepuluh pengembangan kompetensi teknis bagi PNS dan non PNS dilakukan satu pintu oleh BPSDM provinsi dan BKPSDM Kabupaten Kota. Yang kedua terkait dengan strategi penguatan kompetensi pemerintahan. Satu diperlukan perlu adanya penegasan butuh regulasi bahwa kompetensi pemerintahan memang berdiri sendiri sehingga diperlukan FGD yang melibatkan khusus Badan Kepegawaian Daerah untuk pemahaman kompetensi pemerintahan. Kedua insert secara eksplisit pedoman umum. RKPD, dan Pedoman Umum ABBD. Ketiga, sistem koordinasi dalam penguatan kompetensi pemerintahan, binaan Kementerian Dalam Negeri, dilakukan dengan cara internal, BPSDM, BKD, Biro Organisasi, eksternalnya melibatkan KSN dan BKN, dan jadikan persyaratan dalam jabatan, dalam pedum, ABBD, harus ditegaskan dan memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi ABBD tempat membuat pedoman umum yang secara eksplisit tentang kompetensi pemerintahan secara implementasi sebagai bentuk kepatuhan regulasi dan dilakukan pengawasan pedum secara internal. Kelima, potensi dan peluang dalam penguatan kompetensi pemerintahan harus dibangun kelembagaan nomenklatur secara khusus untuk kompetensi pemerintahan dan dengan memberikan penguatan teknis bidang tugas PKTBT Kompetensi pemerintahan dan kompetensi pemerintahan dijadikan persyaratan dalam jabatan sertifikat. Rekomendasinya adalah Pedum RKPD, Pedum APBD, dan Pedum Pengawasan. Yang ketiga, strategi penguatan kompetensi teknis bidang Kementerian dan LPNK. Pertama, melaksanakan pengembangan kompetensi teknis melalui daring online dan dengan metode lain dengan sistem. Blended Learning yang dapat memungkinkan daerah bisa ikut pengembangan kompetensi teknis. Kedua, selanjutnya perlu dimasukkan pengembangan kompetensi teknis dalam permendagri tentang RKPD setiap tahunnya dan permendagri tentang pedoman umum penyusunan ABBD. Ketiga, melakukan pengembangan kompetensi teknis dengan metode corporate university, yaitu sistem pengembangan kompetensi teknis dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan visi, misi, dan tupoksi institusi. Keempat, pengembangan kompetensi teknis dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi berbasis cloud di bawah koordinasi dengan BPSDM Kemendagri. Dan kelima, perlu komitmen pimpinan dalam pengembangan kompetensi teknis untuk pemenuhan kualifikasi pemenuhan 20JP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keempat, Strategi Penguatan Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian dan LPNK. Yang pertama, membuat surat edaran terkait pengikut, pengikut sertaan BPSDM Provinsi dalam kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan oleh KL, termasuk di dalamnya dinas-dinas teknis. Kedua, memanfaatkan kanal informasi terintegrasi pendidikan dan pelatihan aparatur yang memberikan cakrawala kepada ASN dalam proses pemanfaatan diklat-diklat yang disediakan. Ketiga, pemanfaatan sistem LMS dan KMS yang terdapat dalam sikuat maupun sistem LMS atau KMS di masing-masing instansi baik KL maupun dari pemerintah daerah. Yang terakhir, kita sampaikan bahwa perlu adanya pelaksanaan, Tindak lanjut dari rakor melalui rakernis, FGD maupun kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait dengan jabatan fungsional secara rutin dilakukan baik oleh KL, baik oleh BPSDM Kemendagri maupun BPSDM provinsi maupun kabupaten kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Bapak Dian untuk tetap berada di atas panggung. ...untuk menyerahkan hasil rekomendasi ini kepada Kepala BPSDM Kemendagri... ...untuk itu mohon berkenan Kepala BPSDM Kemendagri Bapak Dr. Sugeng Haryono... ...untuk dapat hadir di atas panggung. Kita akan saksikan Bapak Ibu penyerahan hasil rekomendasi... ...Rakornas BPSDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022... Kepada Kepala BPSDM Kemendagri, Bapak Doktor Sugeng Haryono Kembali boleh kita berikan tepuk tangan. Rekomendasi ini sudah diterima dengan baik oleh Kepala BPSDM Kemendagri. Terima kasih. Untuk itu mohon berkenan dapat kembali ke tempat. Dan harapan kita bersama Bapak Ibu diterimanya rekomendasi ini di tangan Kepala BPSDM Kemendagri. Ini menjadi satu rancangan nantinya program-program yang berkelanjutan untuk seluruh BPSDM di Indonesia. Baik itu provinsi maupun juga kabupaten kota sehingga kolaborasi ini dapat terus terjalin. Baiklah Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, kita akan dengarkan bersama berikut ini laporan penutupan Rakornas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan dalam Negeri Tahun 2022 oleh Sekretaris BPSDM Kemendagri, Ibu Dr. Dr. Hajah Endang Tri Setiasih MM. Muhammad wa ala Muhammad wa ala Yang kami hormati, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr Sugeng Haryono. Yang kami hormati. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Aris, yang kami hormati, Ibu Bapak Kapus BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dan Bapak-Bapak Kepala PPSDM Regional Kementerian Dalam Negeri, Makassar, Bukit Tinggi, Bandung, dan Yogyakarta, serta Balai Pol, PP, dan Damkar. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu Kepala BPSDM Provinsi, yang kami hormati, boleh tepuk tangan, karena hadir, di 28 izin Bapak, yang tidak hadir, 4, tanpa konfirmasi, yang kami hormati, Kepala BPSDM atau sebutan lainnya dari kementerian ataupun dari lembaga pemerintah non-kementerian atau yang mewakili. Tepuk tangan juga karena ada yang hadir. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh hadirin yang telah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua izin Bapak Kaban dan hadirin yang kami hormati senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya pada hari kedua hari pertama registrasi kemudian welcome dinner kemudian tanggal 29 dimulai dari jam 8 sampai dengan saat ini seluruh rangkaian acara rakor nasional BPSDM tahun 2022 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar Amin dan itu semua berkat partisipasi seluruh pihak baik Bapak Kepala BPSDM kementerian dalam negeri yang senantiasa support kepada kami para kapusnya dan juga Bantuan dari Ibu Gubernur Jawa Timur dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur beserta jajaran kali ini berikan tepuk tangan yang meriah, dan yang tidak kalah pentingnya, kami berikan apresiasi bahwa komitmen BPSDM Provinsi untuk hadir betul-betul apresiasi dan berikan aplaus untuk seluruh Kepala BPSDM Provinsi yang telah hadir ada empat yang belum hadir eh, saat ini belum ada konfirmasi Bapak izin Bapak kami laporkan bahwa seluruh rangkaian tadi kami sudah laporkan bahwa semuanya berjalan dengan lancar yang pertama jumlah peserta yang hadir luring yang hadir offline 138 orang panitianya lebih banyak Bapak 50 orang tidak dihitung Bapak Kemudian yang daring, luar biasa, 8.838 orang. Yang daring, Bapak, melalui Zoom meeting, para kepala BPK, PSDM seluruh provinsi ada 456 orang. Kemudian yang melalui YouTube CNN ada 2.700 orang. YouTube Metro TV ada... 2.400 orang, dan YouTube BPSDM Kementerian Dalam Negeri ada 582 orang, dan YouTube BPSDM Provinsi Jawa Timur ada 2.700 orang. Luar biasa. Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Ibu yang kami hormati, pemberian penghargaan pun telah dilaksanakan dengan lancar, pada rakor ini diberikan kepada Gubernur dan Kepala BPSDM yang telah memiliki kontribusi luar biasa terhadap alokasi, pengalokasian, anggaran urusan diklat atau untuk pengembangan kompetensi tahun 2022 dan juga untuk sertifikasi dan ada satu kategori yaitu Penghargaan yang telah menerapkan penerbitan rekomendasi DPD melalui layanan online dan telah dilaksanakan penyerahan seluruhnya, yaitu piagam yang telah ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan uh, Tropi. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, adapun materi narasumber Alhamdulillah narasumber seluruhnya hadir walaupun ada diwakili dan dilaksanakan dua sesi sesi pertama maupun sesi kedua dimoderatori oleh Ibu Fitri uh, Putri Viola dan Alhamdulillah luar biasa antusias seluruh peserta dan karena waktu pula dibatasi pertanyaan namun beberapa sudah kami catat untuk disampaikan kepada narasumber dan insyaallah narasumber nanti akan menyampaikan jawabannya kepada kami kemudian hasil rakor Alhamdulillah sudah dibacakan perumusan dari diskusi kelompok empat kelompok yang yang sudah didampingi oleh para kapus, baik kapus BPSDM maupun kapus regional, kemudian dimoderatori oleh Widya Iswara dan notulennya adalah teman-teman dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi yang luar biasa dan hasil perumusannya telah dibacakan oleh koordinator diskusi kelompok yaitu Bapak Dian Permana, dan sudah diserahkan kepada Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam negeri. segera akan kami siapkan draftnya oleh tim, dan nanti akan kami sampaikan kepada Bapak uh, Kepala BPSDM untuk mendapatkan persetujuan, dan akan diproses lanjut oleh tim perundang-undangan di Sekretariat BPSDM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, walaupun seluruh rangkaian acara telah dilaksanakan namun pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Kami sungguh sangat menyadari bahwa kegiatan ini jauh dari sempurna. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila ada hal-hal yang baik mohon dibawa ke instansi kerja tempat bapak-bapak bertugas namun apabila ada yang tidak berkenan cukup ditinggal sampai di sini sekali lagi terima kasih atas atensi yang luar biasa dan pada kesempatan ini mohon berkenan Bapak Kepala PPSDM Kementerian dalam Negeri untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus menutup secara resmi rakor ini Terima kasih Bilahi Taufik Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Dr. Randa Haja Endang Tri Setiasih, MM yang telah menyampaikan laporan. Bapak Ibu yang kami hormati untuk menutup seluruh rangkaian acara Rakornas kita hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus berkenan menutup secara resmi Rakornas BPSDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 yang terhormat Bapak Doktor Sugeng Haryono Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati para BPSDM Provinsi seluruh Indonesia yang hadir dan hanya empat yang belum berkesempatan hadir, yang kami hormati para Kepala BKPSDM Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Yang kami hormati Bapak-Ibu dari BPSDM Kementerian dan Lembaga atau sebutan lain dan babil khusus Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur ini. Kita berikan aplaus untuk beliau. Yang saya hormati pula teman-teman para Kepala Pusat, di lingkungan BPSDN dan BPSDM Kementerian, da Kementerian Dalam Negeri dan Ibu Sekretaris, Panitia Penyelenggara, para pendukung yang luar biasa, syukur Alhamdulillah sore hari ini kita bersama telah mengakhiri rangkaian kegiatan rapat koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022. Tadi hasilnya sudah dibacakan dari diskusi empat kelompok dan insya Allah kita akan segera menindaklanjuti dalam dua hal. Yang pertama adalah kita sampaikan ini nanti sebagai laporan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan sekaligus kepada semua BPSDM Kementerian dan Lembaga dan BPSDM Provinsi. Yang kedua, Insya Allah kami akan tidak lanjuti dengan berkoordinasi bersama komponen terkait di Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan poin-poin penting dari hasil diskusi kelompok ke dalam dokumen peraturan Menteri Dalam Negeri yang setiap tahun pasti baru terbit, yaitu tentang penyusunan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian tentang penyusunan APBD, dan kemudian tentang kebijakan pengawasan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, How does Baik, izin kami lanjutkan, mohon maaf terhenti sejak, karena memang ternyata harus kita menunggu azan, dan fisik ternyata tidak membolehkan untuk kita melanjutkan itu juga. Baik, kami lanjutkan Bapak-Ibu. Jadi, tidak lanjut dari rapat koordinasi ini ada dalam dua hal. Yang pertama, kami akan siapkan laporan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, dan sekaligus kami sampaikan nanti kepada BPSDM Kementerian dan Lembaga, dan kepada BPSDM provinsi terkait hasil rumusan diskusi dan kemudian tidak lanjut dari rakor kita. Yang kedua insya Allah kita akan menuangkannya di dalam rancangan peraturan menteri dalam negeri sebagai masukan ya, terhadap Permendagri tentang penyusunan RKPD. Kemudian Pedum APBD, pedoman Umum Regional APBD dan kemudian dalam kebijakan pengawasan. Tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, hal lain yang harus kami tindak lanjuti sebagai masukan juga yang luar biasa dari Bapak-Ibu adalah kami akan menyempurnakan portal yang sudah di dan untuk selanjutnya mudah-mudahan pada tahun ini akan bisa ditingkatkan juga menjadi marketplace sebagai sarana bagi pemerintah daerah, untuk berinteraksi dengan semua program pengembangan kompetensi yang ditawarkan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah non-kementerian, jadi dari Kementerian Dalam Negeri bersama dengan semua Kementerian Lembaga, pembina teknis urusan pemerintahan konkuren, 32 urusan pemerintahan. Sehingga kita cuma punya satu portal, satu marketplace, yang diharapkan dari situ setiap ASN akan diberikan dua kemudahan. Yang pertama adalah kemudahan untuk memilih jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan, sesuai dengan unit kerja, sesuai dengan kebutuhannya. Ini tentu saja di luar pengembangan kompetensi atau di luar kompetensi manajerial, karena lebih banyak itu terkait dengan jabatan. Kemudian Bapak-Ibu yang kedua, ini sekaligus memberikan ruang yang luas kepada setiap ASN untuk memenuhi sekurang-kurangnya 20 JP. Kalau di ketentuan sekurang-kurangnya 20 JP sesuai dengan PP11 tahun 2017, insya Allah akan dapat dipenuhi sehingga siapapun bisa memilih mengakses sejak awal tahun kapan akan mengikuti, di mana, metodenya seperti apa, kalau seandainya pakai Pnbb juga sudah ketahuan seperti apa, dan sudah langsung ketahuan posisi slotnya, masih ada berapa available seat Ini yang kita harapkan nanti melalui marketplace akan terbangun seperti itu, dan benar-benar tahun ini sudah bisa segera di launching, dan kami sampaikan nanti laporan kepada Bapak-Ibu. Hal lainnya yang kami ingin laporkan kepada Bapak-Ibu adalah bahwa Pelaksanaan RAKOR ini juga memberi pelajaran kepada kami untuk mudah-mudahan nanti tadi rekomendasinya juga kita akan laksanakan model RAKOR seperti ini mudah-mudahan di setiap provinsi yang diikuti oleh kabupaten kota, terutama oleh provinsi selaku wakil pemerintah pusat, gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dan kemudian pada saat RAKOR nasional seperti ini, ini mudah-mudahan paling kurang setahun sekali, nanti kami lihat peluangnya apakah tahun ini masih memungkinkan dilaksanakan, Apakah di Jakarta atau seperti apa, nanti kita lihat sambil kita evaluasi tindak lanjut dari hasil rakor kita ini. Hal terakhir yang ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih yang luar biasa kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Ibu Gubernur dan khususnya melalui Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, yang telah kita repoti, yang telah menjadi tuan rumah yang luar biasa, pada pelaksanaan rakor yang alhamdulillah terlaksana dengan sangat baik. Ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada bapak ibu semua yang telah meluangkan waktu dan sangat serius. Ini alhamdulillah sampai dengan sore masih penuh paris luar biasa dan saya lihat sampai di luar. Ya. Alhamdulillah ini ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua tim pendukung baik dari BPSDM Provinsi Jawa Timur maupun dari teman-teman dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan dari berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan termasuk dari uh, tim media ya, ya kalau ke teman-teman lihat di sini ada live streaming dan tadi dari laporan tadi saya menjumlah berarti kita forum diikuti oleh sekitar 9000 orang baik secara daring maupun luring kita berikan aplaus untuk forum kita ini saya juga bangga tadi dari Pak Aris menunjukkan dan saya sudah dikirim wa nya hari ini Ibu Gubernur Jawa Timur bahkan dalam Instagramnya sudah mengupload foto beliau dengan dua piagam dan uh, sesi uh, foto bersama termasuk forum kita ini. ini saya pikir satu penghargaan. Dan Bapak-Ibu kalau tadi disampaikan piagam penghargaan mudah-mudahan ini baru sifatnya inisiasi. Kedepan kami akan lakukan yang lebih baik bahkan sampai dengan kita berharap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga mengevaluasi untuk Kabupaten-Kota di wilayah kerjanya pada saat rakor dan menyampaikan penghargaan sekaligus dalam tanda petik teguran yang belum bisa memenuhi ketentuan. Hal yang sama kami akan lakukan nanti di luar yang sudah mendapatkan penghargaan, nanti kami akan eh, sampaikan kepada para kepala daerah, terutama eh, terkait dengan dua hal, yang pertama alokasi anggaran. Apakah sudah memenuhi ambang batas 0,34 persen dari total belanja di APBD untuk provinsi, atau 0,16 persen untuk dari total belanja di dalam APBD Kabupaten Kota. Yang kedua juga terkait dengan berbagai program pengembangan kompetensi, yang kita berharap salah satu diantaranya adalah kompetensi pemerintahan, dan sertifikasi termasuk berbagai kompetensi lainnya yang perlu terus diprogramkan dan dilaksanakan baik di provinsi maupun Kabupaten Kota. Jadi nanti eh, yang tadi ini masih sifatnya sangat inisiasi, sangat awal, nanti akan terus kami sempurnakan, mudah-mudahan setiap tahun bisa kami rilis mana masuk zona yang biru, ya, artinya di atas 0,34 provinsi, 0,16 Kabupaten Kota, Mana yang zona tengah, misalnya zona kuning, ya dan mana yang zona di bawah. Sehingga setiap tahun kita sudah bisa melakukan zonasi untuk mana kabupaten, kota, provinsi yang perlu eh, mendapatkan perhatian serius, terutama ketika evaluasi APBD di tahun-tahun berikutnya, termasuk untuk evaluasi eh, perubahan APBD. Saya pikir demikian Bapak-Ibu dapat kami sampaikan, sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya secara pribadi dan selaku Kepala BPSDM mengatasnamakan teman-teman, ada tutur kata sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang tulus kepada Bapak-Ibu. Semoga sinergi kita, kolaborasi yang sangat bagus ini dapat kita tingkatkan terus-menerus, dan kami siap untuk bermitra bersama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan dan dengan Bapak-Ibu semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Badan untuk boleh ditutup secara resmi RAKORNAS hari ini. Baik, Baik Bapak-Ibu sekalian saya lupa menutup, nanti masih terbuka terus bisa masuk angin nanti. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirabin Alamin, maka Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022 pada hari ini Rabu 29 Juni 2022 secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Syukur alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah berjalan dengan baik dan lancar dan Rakornas BPSDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022 juga telah resmi ditutup oleh Kepala BPSDM Kemendagri Bapak Dr. Sugeng Haryono. Bapak Ibu, tentunya hanya ucapan syukur yang patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Sang Maha Pengasih Atas seluruh rangkaian acara yang boleh terjadi hari ini Serta Bapak Ibu yang juga mengikuti acara ini secara virtual Mohon izin akan kami tutup dengan sebuah pantun Boleh balasan cakepnya ya Bapak Ibu Seharian rakornas semangat tak luntur Jatuh. Hasilkan rekomendasi yang mantap betul Jatuh. Salam hangat dari Jawa Timur untuk Bapak Ibu, para pencetak SDM unggul. Terima kasih, saya Griswamahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.